gimana sih belajarin dong? Halo ya, assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya Benesia Official. Oke jadi video kali ini di sini saya akan membagikan praktek yang serem-serem lagi guys, ya, oke guys? Jadi kita langsung aja simak satu persatu videonya.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 Oke, okay, lanjut ke versi yang keempat. <SILENGALAN> Oke, okay, lanjut ke versi yang kelima. oke lanjut ke presiden yang ke-6 ya <SILENCIO> oke lanjut ke presiden yang ke-7 <SILENCIO> Oke lanjut ke versiode yang ke-8 <yuk> Oke lanjut ke versiode yang ke-9 oke okay, lanjut ke versiode yang ke sepuluh ya <SILENCIO> oke okay, lanjut ke versiode yang ke sebelas Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12 ya Oke, lanjut ke persada yang ke-13. <SILENCIO> Oke, lanjut ke persada yang ke-14. Oke, okay, lanjut ke versi yang kelima belas. Oke lanjut ke versi yang ke-16. Ya. Oke, lanjut ke versi yang ke-17 ya. Oke lanjut ke peserta yang ke-18 ya. <tik> Oke lanjut ke peserta yang ke-19. <tik> Oke okay, lanjut ke versi yang ke-20 ya Oke okay, guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya